Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menonton kembali channel gue ya untuk gua. Selamat sejahtera untuk kita semua Baiklah Kita hari ini akan bahas Mengenai Penyakit-penyakit yang mungkin timbul Di saat hujan Jadi hujan ini kan Sudah berlangsung beberapa Minggu terakhir ya Lumayan frekuensinya cukup lebih sering Nah secara spesifik nih Kira-kira apa penyakit di bagian tubuh mana nih yang lebih sering muncul di saat ujian ini khususnya di Indonesia yang merupakan negara tropis jadi tropik infeksi itu masih menjadi masalah bagi negara kita ya cara cara khusus di video ini akan gue bahas mengenai demam tifoid oke okay. tifoid itu jadi kata dasarnya dari tipe se lebih sering dikenal di masyarakat mungkin dari kecil dulu, ada yang pernah masuk norine, ya jadi apa sih definisi dari demam tivoid, jadi kalau demam itu berarti peningkatan suhu tubuh ya normalnya suhu tubuh itu 36,8 sampai 37,2 jadi kalau yang dikatakan demam itu di atas 37,2 ya. tapi yang lebih manifest atau yang lebih indikasi mendapat obat itu di atas 38,5. Sementara tifoid, oid itu artinya sebenarnya menyerupai tif, tif itu tv, nama kumannya salmonella tv. Ya, jadi kuman ini menginfeksi biasanya melalui makanan. Ya, ya jadi kita biasanya makan yang berbersih. apalagi kalau hujan ini kan ya banyak genangan air lagi kalau airnya itu ya ada banyak sampah nih lingkungan kita ya tempat sampahnya masih belum baik ya masih jorok nih males buang sampah males dipisahin mana yang organik maupun anorganik jadi numpuk ya terus ditumpukan yang organik nih sampah organik misalnya sampah dari makanan itu dihinggapi lalat nah lalat itu nanti terbang dia membawa kuman-kuman Salmonella TV yang tadinya ada di makanan tersebut, terutama jika makanan itu mendapat aliran dari sungai atau parit yang kotor. Nah, si Salmonella ini nanti hingga nih ya di nempel di kakinya e, lalat. Dari lalat itu nanti dia terbang ke makanan yang mau kita makan. Nah, setelah makanan yang mau kita makan tadi tertempel dengan kuman dari salmonella tv itu masuk nih ke mulut ya masuk ke mulut lalu kalau proses pencernaan itu masuk dari mulut ke kerongkongan ya kerongkongan ini di belakang dari paru ya jantung ini masuk ke bawah nih melewati dari rongga dada rongga torak dari torak itu nanti lewat diafragma dan di bawahnya ini diafragma ada lambung nah dari lambung baru nanti ke usus. Usus ini ada usus kecil, ada usus besar ya. Nah, si monel TV itu nanti akan bereaksinya itu menyebabkan manifestasi gejala tipoid ketika dia sudah menginfeksi di usus ya. Nanti di usus ini si salmonella tv dia membelah diri ya mendapat makanan tuh ada aliran darah nanti dia menyebar melalui pembuluh darah di usus ini kita lihat ada warna biru warna merah ya di usus ini pembuluh darah kalau merah itu arteri nadi kalau biru itu vena jadi kuman itu menyebarlah dari satu tempat menjadi akhirnya seluruh perut itu menjadi lokasi perkembangbiakan dari si salmonella tv Akhirnya itulah nanti kalau orang awam tuh biasanya ngomong bisul di usus ya kalau tipes ini Nah jadi nantinya dia demam Nah namun demamnya ini khas kalau di tipes ada namanya bradikardi relatif Berarti itu lambat kardi detak jantungnya ya Jadi kalau infeksi yang normal ketika orang demam itu naik tuh denyut jantung lebih cepat tapi kalau di demam tipoid yang khasnya ini, justru ketika suhu tubuh naik, dia mengalami perlambatan denyut jantung. Nah, inilah yang menjadi khas. Dan kemudian, biasanya kalau demam nih, demamnya lebih dari tiga hari. Aduh dok, saya udah makan obat penurun demam, tapi nggak sembuh-sembuh nih dok. Lebih dari lima hari terus menerus ya. Nah beda dengan demam berdarah. Kalau demam berdarah biasanya ada fase penyembuhan. Ya setelah tiga hari atau tiga hari. Nah kalau demam tifoid dia malahan terus-menerus. Jadi nggak pernah ada uh, kita uh, misalnya terinfeksi nih Oh sempat sempat nggak sempat ini nih uh, turun demamnya ya. Nah terus biasanya ada gejala mencret juga di hari ya. Nah namun ya kadang juga ada yang susah susah BAB nah kalau si tifus ini terus menyebar dibiarkan ini bisa namanya menyebar kalau dia parah ususnya jebol, perforasi, masuk kumannya itu ke peritonium jadilah peritonitis kalau peritonitis dia harus dioperasi jangan sampai ya jadi kalau misalnya udah terasa demam jangan dibiarin, datanglah ke dokter ya minta obat kalau dibiarkan itu ya dibelek tuh dioperasi ya kalau dioperasi ya lebih lama perawatannya harus dirawat inap nah jadi demam tipe ini karena penyebabnya kuman nanti pengobatannya kita dengan makan antibiotik ya biasanya kalau misalnya kita kenal namanya itu chloramphenicol atau thiamphenicol kemudian untuk dietnya ini makanannya harus yang lembut-lembut dulu karena usus kan baru terinfeksi itu baru radang jadi kalau kita paksa dengan makan yang keras-keras justru dia nanti uh, berat ya kerjanya baik baik untuk penyerapan maupun untuk pembuangan nah jadi untuk pencegahannya kalau makan, diet itu misalnya makan cabai, jangan kalian celupin ya cabe itu yang kira-kira kotor jadi lihat dulu Cabainya dicuci ataupun selain cabai ya, makanan lain juga tetap harus dipastikan kejerihannya. Nah, spesial untuk para pekerja nih, di bulan K3 ini, kalau K3 kan sikatan dari kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja ya. Jadi, untuk masalah makanan, biasanya nih kalau di perusahaan-perusahaan ada catering. ya Catering ini biasanya nanti diambil sampel makanannya, dicek. Nah, di, yang mengeceknya adalah laboratorium kesehatan, diambil tuh sampel apakah ada kuman selmonotipi atau kuman-kuman lain yang berpotensi menjadi racun atau toksin. Dan sampai uh, lingkungan kerja kita menjadi tidak produktif, timbul wabah, mencret-mencret, keracunan makanan, yang pada akhirnya menurunkan kualitas industri lalu pembangunan kita sebagai bangsa Indonesia mengalami hambatan ekonomi kreatif tidak berkembang ya. Ya, pada akhirnya kita mengalami defisit keuangan jangan sampai karena kalau ekonomi kita bermasalah ya nantinya industri terganggu. Kalau industri terganggu ya bisa kaitannya ke masalah keamanan ya. Stabilitas nasional jadi terganggu. Oleh karena itu marilah kita sayangi perut kita, makanan kita ya. Cegah tifoid Walaupun musim hujan, tetap kita jaga kebersihan Jangan mengganggu kemalasan kita Jangan mengganggu produktivitas kita ya Jangan sampai, waduh zona nyaman nih uh, Hujan, uh, enakan lanjut tidur, malas kerja Terus, eh, uh, jajan nih Eh, jajannya malahan yang kotor-kotor, timbul sakit ya jadi alasan enggak masuk kerja jadi beban kantor menumpuk ya tetap semangat jaga kesehatan bagi yang masih belajar masih pelajar ya hujan ini mari kita jadikan momentum untuk tetap semangat mencari prestasi tetap terus berkarya sesuai dengan bidang kita masing-masing yang masih belajar tadi Tetap rajin, tekun, ya, catat maupun latihan soal, yang sudah bekerja, tetap pertahankan momentum, ritme, irama. Irama bekerja kita. Oke, okay? mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Membuka cakrawala kita mengenai kesehatan pencernaan di masa hujan. Musim hujan ini kita jadikan berkah agar tetap terus semangat jadilah kita manusia pancasila manusia yang bermanfaat dan terus berprestasi dimanapun kapanpun sesuai bidang kita masing-masing bila itu wali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nantikan konten saya di segmen-segmen berikutnya di topik-topik kesehatan yang variatif dan inovatif di channel dokter mrf alexander bye bye